Lari juga lari juga. Uh. Gila. you got a friend in me, you got a friend in me. Sebelum konten ini dimulai untuk kalian yang pengen beli akun CODM dari akun yang murah sampai yang sultan banget, langsung aja follow Instagram at kita jubilin. atau kalian pengen bantuan push rank langsung aja follow Instagram at juga In, nanti dibantu oleh pro player-pro player, pro player di sana, Ma Bro. Let's go! Ya, buat sama Bro, apakah bersemuinya Ma Bro? Oke, Ma, bro? Up, ma, bro? Okay, ma bro, kali ini Ucya bakal mau bagiin cara atau tutorial untuk pertama kalinya Ma Bro, khusus untuk kalian yang baru main CODIM, Ma Bro, yang pastinya kan akun kalian tuh belum kebuka, kayak perksnya, throwablesnya, kayak lethal, taktikalnya Ma Bro, operator skillnya, senjatanya, ada yang belum unlock mah bro. Kali ini aja bagiin caranya mah bro. Selain ke store ya, di store bisa tapi itu cuma beberapa mah bro. Kita ke credit shop ya. Nah, di sini ada tuh beberapa ya kayak Procyon, ya terus gas grenade ada. Ya beli skin-skin di sini bisa beberapa, Mabru ya. Misal kayak Alien enggak punya saya robom juga ya kan. soalnya di akun-akun baru tuh biasanya nggak ada, Mabru. Tapi selain itu, Mabru, Ocha oh, bagian cara lain ya, Mabru. Kita cloud out ya. Habis itu, kita pilih hot out yang paling pertama ya, sebelum yang satu Nuh nah ini mah bro sebelum main nomor satu terus habis itu di sebelah pisau knife ini mah bro itu di pojok kanan atas mah bro di sana tuh ada kuning kuning ya nah itu dipencet aja mah bro kotak kuning seperti berbentuk diamond gitu mah bro ya nah di sini mah bro kita bisa exchange mah bro ya di sini ada misalnya kita nggak punya zrg creek six nih oke bisa tukerin mah bro ya nah kita nggak punya skor streak ini skor streak ya bro bocah punya ma bro kita bisa unlock ini coba Gunner ya kan throwable di ke granate c 4 ke Uca juga ini ya adi akun ini belum punya maksudnya ini bocah lagi nggak pakai akun asli Ocha, ma bro jadinya ya belum punya tapi kalau di akun asli udah ada ma bro perknya juga nih itu kan nah tadi kan rekon di shop ada tuh di sini juga bisa, mah Bro. Operator skill. Nah, di sini aku akunnya setiap belum, kalau belum, reactor core belum. class juga nih buat kalian player Battle Royale yang kebingungan ya begini caranya ma bro ini masih banyak banget ya belum tahu ya jadi uca kasih tahu untuk kalian yang belum tahu nah cara dapetin poinnya nih ma bro nih di pojok kanan atas itu ma bro kalian lihat itu ya play ranked matches to earn points ya berarti kalian tuh harus main ranked ma bro biar dapetin poinnya ya jadi mainin ranked sebanyak mungkin karena ini makasih 150 ma bro uca mau unlockin C4 karena C4 ini yang paling haram overpower ya yang lagi banyak dipake sama orang ya uca unlockin deh Oke, dapet ya. Berkurang mabrur dari 150 jadi 50 karena maksnya itu cuma 150 jadi kalian harus grinding tuh ya. Jangan sampai lupa deh pokoknya mabrur. Soalnya ini penting banget nih khususnya untuk kalian player-player baru ya. Pas main ranked misalnya udah nyampe mentok 150 itu ditukerin dulu biar kalian tuh bisa grinding lagi karena kalau kalian grinding sekaligus main beberapa kali pun kalau tujuannya buat nabung itu maksnya cuma 150 mabrur. Karena di sini harganya tuh 100 ma bro ya. Tuh. 100, jadi kita kekurangan 50 lagi, ya. Oke deh, Ocha langsung main ranked aja Bro kita lihat, ya. Ini dari 50, kalau kita main ranked nanti nama berapa? yuk let's go. Oke, okay, Bro, Ocha udah di dalam game, tapi ini match-nya. Oke, okay. sudah kalah sekali, mabrur. Oh shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, lagi shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, Pro Max dulu It's all up to you now Finish the mission Kosta dah Sniper Kosta mah bro voice Gila sniper gue Nah kita taruh situ mah bro Cara untuk Cara untuk apa yo? Nih misalnya nih udah keambil nih bomnya Kita langsung ludakin nih Ya tunggu nih Tunggu ada suara apa? Kambil? Kita ledakin, bomnya drop soalnya gitu, cari. Ya, matuh dia, pampur, mantep, jiwa, bro Masa mati ya kan? <univers> Whooo, gitu, ya, CM4 itu OP parah, men ya. Asal kita menggunakan otak untuk memainkannya, jangan asal lempar aja Mana maksudnya? mantap bro, kita taruhin lagi ya, cepat <gay> ya, ke bomnya ya. ya buat apa? Halo, ambil aja bro lu, ambil aja sana bomnya, lu ambil aja beneran next ya? one. beneran, gua gak kill lu, gua nggak kill ancerita kan? <tuh>. Kita dikoy koyam bro, kita langsung lari cepat ke sini ya. Hahaha, <tuk> <Yeah! tuk> dia lari juga, lari cepat juga. Wae caca wae aduh ketahuan lagi, sempatnya. Well done, well done ya, oca di puji puji <tuk> sama teman oca. Iya dah Wae nggak enak banget wes, seni snipernya belum dapet. Aduh mati ada gua Dia ini dia gua Dapat lagi oh gila Nocha lagi bener-bener Habis pindah device mah bro Jadi ya sekalian adaptasi Pindah device nya hmm. ya cuma sementara aja sih Bentar doang Oke mantap menang karena Ocah ya masih fokusin di HP 11 Pro Max. So, untik dulu bro. Ya kan? Buat first pick nih bro. Untik banget buat sniper juga. Betul dia langit. Bocak-ocak. Ah, ya lah. Miss. Ini settingannya aneh nih. Kenapa pas gue nembak gerak gitu loh. Ya. Hahaha. Eh, tidak perlu c nomor satu ya kan? Nah, makanya kalian itu harus grinding buat dapetin C4 karena c ini bener-bener gak jelas dah ya. Gila cuy! Uh, gila, sniper roja tuh gak ada obeng. mah bro, ya e, sekarang tuh gak ada lagi nih sniper roja RIP M. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, mati aja mau bermain ya. Kita lihat mau bro temen kita ini, uh, dia pakai spot baru Enemy ya, uh, mati, round, Nggak apa-apa, udah, usah pakai apa namanya, uh, sniper, kita yeah, pakai Fennec um. dulu, attacking from here. trip mine. oce lupa hardwire oke okay, next time ucap ya nya oke okay, ma bro kita ganti lautan dulu mana nah ini dia yuk really oce gak perlu jadi yang first pick I'm deh acquired. kita rada santai dulu dapat lagi, oh strip man, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada stepnya ini musuhnya. Wah bisa gampang banget. Ngecilin. Jangan pernah ngasih step ke oca. Kalian pasti akan mati. ready for deployment. Gua jarin cara main SD. Oke. Okay? Kalian tuh nggak perlu ngecil musuhnya. Nggak perlu. Ini mau cejarin mah bro, serius, ini 30 detik masih ya, kalian itu cuma perut nakut aku nakutin aja kalau nggak bisa nge ya, takut-takutin, udah santai aja tuh, apalagi ada step gini, lu tinggal pakai headset yang bener, mainin aja, khusus lu nih buat panik-panik nih di turnamen juga, gak santai aja, huh. panik dia, kayak orang blow on, iya kan? iya kan? gitu aja takut-takutin aja Enggak perlu nembak udah simpel bro gila banget langsung ya poinnya 2.000 langsung mah bro aja aja udah, udah sama banget yang materi nih oke mau langsung aja kita buka lot out ya mau ulangin lagi terus kalian pilih lot out yang sebelah nomor satu nih terus pencet nih yang bentuknya kayak diamond warna kuning di pojok kanan atas ya kan kita pencet nah sudah nambah nih Nambahnya 5 doang sih padahal menang ya <laughs> agak lama sih tapi ya selamat grinding bro seperti itulah ya caranya. Yap ya, gitu aja tuh video kali ini, bro Makasih banget udah nonton, Mabro ya. Pokoknya kalian jangan lupa like dulu nih, Mabro ya. Sebelum kalian pamit dari konten Oce yang ini, Mabro. Jangan lupa like. Karena like dari kalian tuh membantukan video ini untuk trending, bro Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Agar kalian juga tidak ketinggalan video-video dari Oce Rezant, Segitu aja untuk video kali ini, bro Kalian butuh tips enter trik apapun. Langsung aja komen di kolom komentar. Kalian aja Oce bisa buatin, Mabro. And yap, see you, Mabro. Dada semuanya. Let's do it, See you next